Ada orang yang bukan hanya worry, worry, worry. Khawatir, khawatir, khawatir. Tapi ada orang juga yang terlalu over responsible. Kenapa ini, kenapa itu? Dia coba jadi Tuhan. Semakin dia berusaha demikian, semakin gak keruan. Kita harus tahu ya, orang lain juga punya pilihan. Saya ngomong gini bukan supaya kita gak peduli. Kita harus lakukan bagian kita. Tapi kalau sudah, kita lakukan bagian kita. Belajar punya serenity. Bahasa Inggrisnya. Belajar punya penerimaan. Bahwa oh, asal aku sudah lakukan bagianku, Tuhan, aku ini bukanlah porosnya alam semesta, aku bukan Tuhan. Kenapa masih ada kesengsaraan? Kenapa kok ada orang-orang yang masih binasa di depan mataku? Paulus itu sangat-sangat dewasa, dia berkata, aku berusaha jadi orang Yahudi bagi orang Yahudi. Orang Yunani bagi Yunani, bukan jadi orang pelin tapi dia berusaha untuk menyesuaikan stylenya, caranya. Prinsipnya tidak diubah.